Kita lanjutkan hadis nomor 13. Hadis yang terakhir dari Babul Miyah. Bab tentang bermacam-macam air. Wa Abi Waqid bin Ali anhu kola kola Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi Periwayatannya dari Abu Bakit Alais, salah satu sahabat Nabi, Rasulullah SAW mengatakan, "Makuti Amin al-Bahimati, Wahya Hayatun Fawa Jadi, apa saja yang dipotong atau diputus dari binatang ternak? sedangkan binatang ternak itu dalam keadaan hidup maka hukumnya adalah bangkai maka yang dipotong itu hukumnya adalah mayit. Ahmad, <tuh> Imam Abu Dawud Abu Waqid al-Laisi salah satu sahabatnya namanya al Haris bin Auf nah, disandarkan atau dinisbatkan kepada Lais itu karena beliaunya itu termasuk salah satu dari bani Amir bin Lais jadi salah satu sahabat Nabi yang menceritakan mendengar dari Nabi sallallahu alaihi kemudian menyampaikan hadis ini. Dan hadis ini hadis ini menunjukkan bahwa apa saja dari binatang-binatang ternak binatang ternak yang dimasukkan di sini ya binatang yang berkaki empat. Qaunta atau sapi Atau kambing Nah Konta, sapi Atau kambing itu memang Ada bagian-bagian Yang menurut orang-orang jahiliyah itu masih bisa dimanfaatkan Nah termasuk diantaranya Adalah ekornya Jadi ekornya Konta Nah, tentu, nonton nonton punuk. Kalau enta itu, punuknya, tengkuknya, Ini sapi itu bisa diambil apa ekornya. Demikian juga kambing, kambing, kambing Jawa, tenggiri, di bundet ekornya. Kalau kambingnya itu kambing, kenapa, kibas itu kan masih besar, panjang besar di gemuk, itu masih bisa dimanfaatkan Jadi diambil bagian-bagian dari binatang ternak Sedangkan binatang yang diambil bagian-bagiannya itu masih dalam keadaan hidup Jadi hanya diambil bagian kecil saja jadi ekornya, punuknya, atau ya, apa saja yang bisa diambil dimanfaatkan, sedangkan binatang tersebut masih dalam keadaan hidup, maka hukumnya bagaimana? Hukumnya haram. <tuh> hukumnya sama seperti bangkai. Jadi anamaku ti amin al hayawan al makkul. Allahum hala ayatihi layukal jadi apa saja yang diputus dari binatang dipotong diambil dari binatang yang dimakan dagingnya itu sedangkan hala ke dalam keadaan hidup binatang tersebut layukal maka tidak boleh untuk di, dimakan hukumnya haram hukumnya statusnya jadi bangkai walaupun masih dalam keadaan segar, masih dalam keadaan bisa diambil manfaatnya, dimasak lalu dikonsumsi. Hukumnya tetap haram. <tuh> Sama seperti kalau sapi atau binatang yang disembelih di tempat penyembelihan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Jadi sapi itu dipukul dengan bodem, dengan pemukul besi itu pada tengkuknya, kemudian sapinya itu pingsan, seketika itu pingsan. Jadi kalau tepat dipukul pada tengkuknya, sapinya pingsan, kemudian langsung digorok atau disembelih. Nah, bagaimana hukumnya? Haram ya, kalau kita tahu karena Jadi penyembelihannya itu tidak sesuai dengan syariat. Nah, walaupun keadaan binatang tersebut itu masih dalam keadaan segar misalnya bisa dimanfaatkan dagingnya atau dijual atau dimakan hukumnya tetap haram penyembelihannya tidak disyariatkan demikian juga hal-hal yang lain yang sudah kita pelajari di hati-hati sebelumnya termasuk perkara yang samar atau subahat ketika ayam itu disembelih belum jelas kematiannya masih dalam keadaan darahnya itu mengalir kemudian dimasukkan ke air yang panas sebenernya. setelah dimasukkan ke air yang panas itu lalu dimasukkan ke mesin kenapa? bubut, nih, kok mesin ini mesin bubut nih pencabut bulu nih nah disitu ada kesamaran kesamarannya dimana kematian ayam tersebut itu karena darahnya habis dari sebab di tadi itu damul masuk itu darahnya itu dialirkan mengalir sampai habis ataukah kematiannya itu dipercepat dipercepat dengan dimasukkan ke dalam air nah kalau kematiannya ternyata karena sebab air tadi itu ya jadinya berbeda hukumnya ini yang kadang-kadang juga tidak diperhatikan oleh para pedagang sehingga kalau pedagangnya itu ngerti, ke pedagangnya itu penjualnya itu ngaji, ya, ya tentunya ditunggu terlebih dahulu matinya, baru kemudian diolah atau di apa di atau di apa terserah. Nah demikian juga di dalam hadis yang terakhir dari bab ini bahwa makuti amin al apa saja yang diambil dipotong dari binatang ternak wahya hayatun sedangkan binatang itu masih dalam keadaan hidup maka yang diambil tadi itu hukumnya bahwa mayitun hukumnya adalah bangkai atau mayit maka di sini menunjukkan bahwa bangkai ini termasuk bangkai ini ya sesuatu yang uh, di Ambil tidak sesuai dengan sarih-sariah binatangnya seperti unta, unta diambil punuknya saja itu yang tinggi itu loh itu di... apa... di... Eh, diiris misalnya, atau kambing diambil ini al-yatil apa-apa eh, ekornya, demikian juga sapi itu diambil ekornya maka hukumnya haram kan banyak yang di sana peternak peternak sapi itu karena jumlahnya mungkin sekian di, diambil buntutnya saja jadi untuk dijual untuk dimasak sop buntut sapi nah, kalau pengambilannya seperti dari, dari seperti itu maka hukumnya haram tidak boleh. Makanya para ulama mengambil pelajaran dari hadis ini la ya juzul min aslimatil ibil wa alyatil ghanam wa ala qaytil hayah liannahu ta'dibul hayah lil hayawan bila faikah. Nah termasuk juga diantaranya pengambilan bagian-bagian dari binatang ternak itu unta, sapi atau kambing itu. Itu termasuk bagian daripada penyiksaan terhadap binatang, tanpa ada kemaslahatan tanpa ada faedahnya Nah kalau orang itu tidak beriman kan masa bodoh, orang itu jahiliah masa bodoh tidak peduli itu manfaat apa tidak manfaat, manfaat apa tidak tidak peduli yang penting apa yang diinginkan itu keturutan Nah, sekarang kan sudah ada alat misalnya untuk menghilangkan atau obat untuk menghilangkan sakit. Jadi sebelum diambil ekornya, sapi atau kambing itu disuntik dulu. Nah, disuntik kemudian diiris, nah, dibius dulu. Kan tidak terasa itu. Ya, masalah terasa tidak terasa, sakit tidak sakit itu perbuatan yang tidak dibenarkan. Nah, coba kalau kita tanpa ada alasan apa, bisa kaki kita diambil. Yang anggap saja demikian tangan kita diambil atau mungkin telinga kita diambil, ya, itu kan tidak berperi ke manusiaan. Kalau sini tidak berperi ke binatangan. <tuh> ya walaupun itu binatang harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Uang kita mau menyembelih, kita mau menyembelih binatang saja. Ini. Kita ngasah, ngasah bahasa Indonesia ini apa? <tuh> kita ngungkal atau ngasah supaya pisau atau alat untuk penyembelian itu di depan binatang itu tidak boleh lah ya, jadi tidak boleh jadi selalu selalu menyenangkan, tidak boleh piti atau sapi berarti ngasah, tidak boleh engen. Rasulullah mengajarkan agar demikian jadi kalau mau menyembelih binatang, jangan pakai alat yang ketul, engen, tumpul engen ini jangan-jangan kita olah, jangan sekali-kali kita berbuat demikian yang pun kadang-kadang pun maka itu, maka karena itu dia belah sapi gamani kurak tidak apa-apa blas, belah sehingga sapi ini dibelah, di nge nge nge nge kan kuat, tahan, banting sapi ini yang buatan kuat malah, yang? yang belah, maka itu, oke, maka <tuh> <tuh> loh, apalagi pembunuhan penyembelian itu dilakukan terhadap manu manusia jelas-jelas ya, itu perkara yang tidak dibenarkan menurut syariat kalau membunuh orang, membunuh manusia yang dibenarkan menurut syariat itu ya dipercepat prosesnya sesuai dengan syariat kok ada pembunuhan penyembelian terhadap manusia jadi kalau binatang demikian harus sesuai dengan syariat, Nah terhadap manusia pun juga harus sesuai dengan syariat pembunuhannya. Jadi tidak halal darah manusia kecuali yang dihalalkan, yang diperbolehkan. Nah, Di antaranya kalau menurut Islam, pembunuhan terhadap manusia itu ya dilempar dengan batu sampai meninggal dunia karena sebab bukan karena pembunuhannya yang kejam, cara pembunuhnya yang kejam, tapi karena sebab perbuatannya yang kejam. Itu yang banyak tidak diperhatikan oleh kaum muslimin. Nah, demikian juga orang-orang yang buat itu, itu boleh murtad, dan itu boleh. Ada pengecualian pengecualian tersendiri. Nah, kembali kepada apa yang kita pelajari, ini persoalannya adalah persoalan hukum alat dan arom dalam urusan kaitan makanan jadi kita perlu memperhatikan kadang-kadang banyak di tengah-tengah kita itu mengkonsumsi sesuatu yang kita itu tidak tahu seperti Adam al mansuh, darah yang mengalir yang dialirkan diambil darah itu kemudian diendapkan sampai mengendap kemudian dibentuk-bentuk lalu dijual jadi darah apa didik Kenapa ini penting? Karena memang ada yang jual begitu. Dan pasar kan tenang, buatan di Ya <laughs> Kan antena nah, Itu perkara yang tidak dibenarkan oleh syariat. -syari. Hadis yang terakhir dari Babul Miah. Tambah malih, apa-apa? Oke, maka. penyembelian ahli kitab di dalam Al-Qur'an wa ta'amul utul kitab hilullaku. jadi tidak hanya makanan dari ahli kitab yang boleh untuk kita makan tapi perempuan-perempuannya pun juga boleh untuk dinikahi namun dengan niat tujuan ya diajak bareng-bareng untuk membangun keluarga sakit nama widah, tidak hanya di dunia sampai nanti di di akhir ada dakwah di situ, diajak untuk masuk Islam. Siapa nanti kalau misalnya menikah dengan mereka, tidak ada niat untuk dakwah dan mengajak mereka masuk Islam ya, nanti malah rugi kita. Nih. Sangat rugi sekali. Yang kedua, tereng, sekedar, tentang masalah makanan. Ngen. Jadi kalau tadi masalah menikahi ahli kitab itu boleh, tapi yang terbaik ya menikahi perempuan-perempuan muslimah kemudian tentang masalah makanan nah disebutkan dalam surat al-ma'idah tadi wa to'amu lathina utul kitab hilul makanan ahli kitab itu halal kalau kita tahu yang makanannya pertama halal yang kedua cara cara pemperolehannya juga halal jangankan kepada mereka kepada kita orang-orang yang beriman kalau kita tahu makanan itu haram dikonsumsi oleh orang islam ya kita tidak boleh ketika kita diberi kita disugui oleh saudara kita muslim Minuman ternyata minumannya di situ ada komernya misalnya ada sesuatu yang arom yang bercampur dalamnya eh, jangan kita minum. Nah pengecualian itu ya kita tidak perlu untuk memperbanyak bila bi kafiah bagaimana kok ahli kitab kan orang-orang kafir karena ada pembulian itu saja ada istisna jadi ada pembulian ada pengecualian makanan dari oh ahli kitab kan ahli kitab kan juga orang-orang kafir. Tapi karena ada pengecualian, pembolehan jadi boleh. Jadi tidak ada masalah khusus ahli kitab. Selain daripada ahli kitab seperti e, Majusi atau Musyrik, orang-orang Musyrik, orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, Nah itu tidak boleh. Kenapa ya? Yang diperbolehkan hanya ahli, ahli kitab kekhususan. Tentunya, makanan-makanan tersebut adalah makanan yang satu memang halal. Yang kedua, eh, kita tahu cara pemberolehannya: yang bersangkutan atau tidak, apa kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan dari ahli kitab itu, makanannya itu adalah makanan yang halal. Kemudian, kalau kita ini merasa asing, merasa asing dengan keberadaan ahli kitab atau mamang, ya, sebelum kita mengkonsumsi makanan-makanan yang boleh untuk kita makan ya tentunya wadah-wadahnya itu perlu dibersihkan terlebih dahulu jadi dibersihkan dicuci dulu kan. tidak ada ya, derek misalnya nasrono, nasrono, <laughs> Yahudi piringnya dicuci dulu kenapa inilah Islam kan. mengajarkan kebersihan kan. mengajarkan kesucian karena memang sampai burung mau bu islam tapi saya bisa bu islam saya mau bu islam saya mau bu islam alhamdulillah kan tidak harus merendahkan yang bersang, bersangkutan karena kita diajari oleh Allah dengan cara yang demikian satu hadis ini yang perlu kita perhatikan ente saya perlu kita tang, perhatikan yang perlu kita Pak di itu masuk kalau diperlakukan secara naboh, peri kehewanan gih, monggo, kok diperlakukan seperti peri kehe kehewanan ya sediakan tempat yang cukup kemudian diberi fasilitas yang naboh, menyenangkan supaya manuknya itu senang supaya manuknya senang nah, itu tidak ada masalah asalkan memang diperlakukan secara istimewa. Tiga itu danan sing, terdanan niku sing nong, misalnya niku dinak ada masalah. Tetapi kalau memelihara binatang sampai binatang itu berada di dalam sangkar atau berada dalam satu tempat, kemudian ditelantarkan, nah ini tidak diperbolehkan. berperi beri kehewanan. Gih, maleh menawin enden. Jadi tidak disebutkan orang itu yang menyembelih sholat apa tidak sholat itu kalau di dalam hadis-hadis itu disebutkan jadi penyembelihannya itu harus uh, disertakan dengan sebutan Bismillah jadi diingatkan Bismillah jadi kalau mau menyembelih terlebih dahulu harus mengucapkan Bismillah. Orang-orang di -orang Kitab itu mereka kalau menyembelih dulunya juga pakai Bismillah karena mereka juga kenal Allah. Gitu. Mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Kitab Taurat dan Kitab Injil. Maka di dalam Surat Al Maidah nanti akan juga kita dapati buat risma Allah sebutlah nama Allah. Amin. Jadi pada waktu penyembelihan. Ya diingatkan saja para pedagang yang targetnya harus banyak. <laughs> Jadi ya bismillah. Bagaimana bismillah? Sekali tidak ada masalah. Yang penting bismillah. Jadi waktu penyembelian bismillah. Jadi ya tadi sebagaimana diterangkan, niku Bismillah. Jadi kita mau menyembelih itu Bismillah. Bagi kita orang yang beriman sekali tidak ada masalah Bismillah. Atau ketika penyembelihan dilakukan bacaan Bismillah juga tidak ada masalah. Sembelihannya orang-orang yang beriman itu halal, karena memang sudah dibenarkan sesuai dengan syale Cara penyembelihannya, cara penyembelihan sudah mengerti. Nah Kalau orangnya Islam tidak mengerti cara penyembelihannya, gini, gua wow, diingatkan. Jadi, bismillahnya satu kali atau berkali-kali tidak ada masalah. Yang penting itu adalah penyembelihannya diucapkan terlebih dahulu dengan bismillah. Dengan sebutan nama nama Allah. Jelas sih? Pintunya yang terbalik eh kalau kita cakap mungkin mugi manfaat aku luqul hada wa astaghfirullah